5 Fakta Menarik Tentang Malaysia Yang pertama, sistem pemerintahan yang unik. Malaysia mengikuti sistem legislatif bicameral yang diadopsi dari demokrasi parlementer. Kepala negara adalah seorang raja atau yang dipertuan agung. Posisi ini berganti setiap lima tahun. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Yang kedua, kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Gedah adalah salah satu kesultanan tertua di dunia yang didirikan pada tahun 1136. Yang ketiga, Menara Petronas. Menara Petronas di Kuala Lumpur pernah menjadi menara tertinggi di dunia dari tahun 1998 sampai dengan 2004. Yang keempat, Singapura pernah menjadi bagian dari Malaysia. Singapura menjadi salah satu dari 14 negara bagian Malaysia. Malaysia dibentuk pada tanggal 16 September 1963 sebagai sebuah entitas politik baru dari penggabungan Federasi Malaya dengan bekas koloni Inggris di Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura. Namun, pada tanggal 9 Agustus 1965 Singapura berpisah dari Malaysia dan menjadi negara tersendiri. Yang kelima, negara dengan hukuman cambuk. Cambuk rotan adalah hukuman yang ada di Undang-Undang Malaysia. Hukuman cambuk seperti ini dilakukan kecuali bagi wanita dan anak-anak. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Bunyikan tombol lonceng, kemudian like lalu share dan komen